Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. warahmatullahi wabarakatuh, ya. ya, Bu. Iya. Ya, ya HP-nya diletakkan, Bu. Ya. Ibu ya, Bu, di Jakarta Selatan ya, Bu, ya? Selatan. Oke. Okay. Baik, ibu silakan diceritakan lagi bagaimana keluhannya. Keluhannya di mata saya kayak ada bayangan hitam dok. Di mana? Ya, yang mengikuti ada bayangan hitam mengikuti mata, arah mata saya kemana dia ikutin. Okay. Apakah itu terjadi setiap saat bu? Iya. Berarti sekarang ada bayangan hitamnya. Iya, ada, Dok. Di mata sebelah mana, Bu? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Dia di iya. Di apa sisi hidung apa di sisi samping sini? Arah mata ke mana? Ngikutin aja, Dok, dia. Ya. Iya. Uh, Bayangan hitamnya itu apa? Dia nutupin mata sebelah mata ibu gitu kah Enggak dok. Ya makanya saya tanya dia di mana? Di arah dekat hidung sini. Ibu mata kanan kan? Iya. Yeah. Mata kanan kan? Nah, bayangan hitamnya itu uh, iya. di arah tengah-tengah sini, di arah dekat hidung atau di arah samping sini, di luar ma di mata bagian samping. Di mana dia? Atau apa di atas atau bawah? Gimana ya kayak apa ayuh. di tengah-tengah gitu. Iya, arah mata saya uh, arah ke sana dia ngikut ke kanan, ke kiri ngikut ke kiri, Dok. Ke tengah ngikutin ke tengah. Ibu mungkin kurang paham dengan pertanyaan saya. Coba saya sederhanakan ya sebentar ya. Beginilah, oh, Ibu ya. Ibu kan ngelihat, ini Ibu ngelihat HP kan? Iya dok. Ibu ngeliat HP. Sekarang di mana bayangan hitamnya? Ada di tengah. Itu. Berarti ngalangin mata ibu ya? Iya. Oh, di tengah-tengah aja. -tengah kayaknya, iya. Dia kayaknya sih bukan di dalam mata dok. Kayaknya di luar mata. Kayaknya di luar mata iya Tapi dia di posisinya tengah-tengah gini bu ya? Iya dok. Oke, oke. Maaf. Saya kira dia yang di samping kiri apa di bagian dekat hidung atau di atas bawah ternyata di tengah-tengah ya iya, Bayangan hitam itu besar apa kecil bu Agak lumayan besar se Kayak seapa ya Iya <laughs> kayak ada ini kayak ada matanya gitu dok ada ya ada sayapnya gitu dok Ada matanya ada sayapnya Iya. Oh, bentuk bayangan hitamnya itu seperti apa, Bu? Seperti binatang. Seperti binatang. Oh, maksudnya ada kepalanya, iya. ada badannya, ada kakinya gitu kah? Iya, tapi enggak kelihatan kakinya, enggak kelihatan, Dok. Kelihatan kepalanya aja sama mata sama kayak sayap gitu. Oh, gitu. Badannya aja. Oh, dia kayak bulat gitu, ada sayapnya. Gitu, Kak. Bu, uh -uh. ada kepalanya, matanya iya, iya, Panjang, bentuknya panjang jawab, bulat Panjang tanggung jawab, tanggung jawab, ya jawab, ya? oh, baik Sejak kapan Ibu mulai Merasakan Adanya bayangan hitam Ad Ada tanggung lebih tanggung bulanan deh jawab, bulanan Iya. Dalam tiga bulan ini Apakah ibu sering bermimpi buruk Iya dok Tadinya ibu iya. saya suka mimpi buruk Mimpi apa bu suka Ketemu anjing hitam Anjing hitam okay. uh, Tapi dia Dia diusir di di sama suami di saya eh, Dia ber, ber, Berbentuk manusia dok Berubah jadi manusia pas diusir Iya dong. Hmm. Terus mau ya, uh, mimpi mau dipatok ular, yeah. tapi ular itu berubah, palanya berubah jadi manusia. Hmm. Tapi dia mau matok saya, saya ada ngelolongin dok. Oh, dalam mimpinya tuh ya? Iya. Oke. Okay. Dalam tiga bulan ini selain mimpi buruk, apa lagi yang ibu rasakan? Iya, uh, di perut ah, gak enak rasanya. Perut rasanya gak enak ya, Bu? Iya, nah, apalagi oh, udah lama saya gak nggak head Saya kan udah mau dok. Hmm. Tapi tiba-tiba head, kok oh. udah, udah dua tiga tahunan deh, dok. Udah tiga tahunan, tapi headnya uh. Iya, tapi headnya itu enggak banyak satu tetes doang dok. Oke, oh gitu ya. Ibu udah tiga tahun, ibu udah pernah ke dokter obgyn? Enggak dok. Oke ya udah. Baik. Tiga um, bulan yang lalu ada kejadian apa? Ya. Waktu di waktu itu masa saya tuh dari rumah enggak apa-apa, Dok. Waktu mau belanja itu saya itu apa-apa Waktu di di tempat belanjaan tiba-tiba saya ya begini, kayak di binatang cerita. Ada yang halangin, kayak ada hitam, belang-belang hitam. Terus kayak ada itu yang hmm. di atas yang sarang laba-laba itu dok. Hmm. Oke. Okay. Tapi yang ada benang hitamnya yang sama sarang laba-laba udah hilang dok. Ya. Yeah. Cuman yang ini menghalangin mata saya. Oke. Okay. Yang yang kayak binatang aja yang belum hilang dok. Yeah. Ibu maaf mata kanannya itu terasa sakit atau tidak? Enggak dok, Nggak, enggak, sakit. Enggak, enggak sakit Apakah ibu sudah pernah Periksa ke dokter mata? Iya. Enggak dok Cuman pernah saya uh, Sama ini apa uh, Orang herbal Ke rumah itu Dia di ini Dilihatin itu enggak ada apa-apanya Itu eh Apakah ibu ada kencing manis? Enggak dok Tekanan darah tinggi? Ya, kalau darah tinggi sebetulnya Dok. Berapa, Bu, biasanya? Paling 150, Dok. Oh. Terlalu tinggi juga sih, ya. Oke, okay. iya. baiklah. Nah, sekarang Tapi saya sekarang enggak sih obat, Dok. Obat darah tinggi. Iya. Oh, iya, iya, iya. Ibu saat ini apa yang Ibu rasakan? Pala, pusing, mual. Sekarang nih. Itu dok, apa, suka sedih. Tiba-tiba sedih dok. Pas, pas. Dasar deh. Jangan disentuh. Biarkan. Ayo. Ya sudah, mari kita mulai saja kalau begitu, bebo. A'udhu bi'lahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli'ala Muhammad 'ala Ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna ka majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna ka majid. Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi wa shafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yuzadiru saqama. اللهم رب الناس أدهب البعس وشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقامة اللهم رب الناس أدهب البعس وشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقامة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 Keluar bayangan hitam yang ada di mata. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar apa saja yang mengganggu, yang menyakiti ibu ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'i yu'ziq. Min sharri kulli nafsin au'aynin hasidin. Allahu yashfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkih min kulli shayi yudzig min syarri kulli nafsin awaainin hasidin. Allahu yasfiq. Bismillahi arkih. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di kepala. Yang ada di mata kanan. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Bismillahi arkih min kulli shayi yudzig min syarri kulli nafsin awaainin hasidin. Allahu yashfiq Bismillahi arkiq Bismillahi arkiq Min kulli Min syari kuli nafsin atau ainin hasidin Allahu yashfiq Bismillahi arkiq Keluar yang ada di perut yang bersarang di perut yang bersarang di lambung yang bersarang di dada keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar yang tertahan di leher keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar dari badan ini dengan izin Allah. Keluar yang tertahan di leher. Keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut. Ibu, Ibu letakkan yeah. letakkan tangan di perutnya. Tangan kanannya, Bu. Terus ibu dorong ke dada, dorong ke dada, terus ke leher, terus ke mulut. Ya, lakukan berulang-ulang. Bismillahi min kulli min kulli nafsin Allahu yashfiq. Bismillahi ar min kulli min kulli nafsin Allahu Ya Shifik Bismillahi Arkik Bismillahi Arkik Min Kuli Shayi Nafsin Aou Ainin Hasidin Allahu Ya Shifik Keluar semuanya Keluar yang ada di perut Keluar yang ada di dada Keluar yang tertahan di leher Keluar yang tertahan di leher, semuanya keluar, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Keluar semuanya yang ada di perut, yang ada di dada, yang tertahan di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut. <coughs> Ya, keluar semuanya dengan izin Allah. Dorong, Bu, yang di lehernya, Bu, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Oh. Bismillahirrahmanirrahim kulli syai'i yu'dhik min syarri kulli nafs au 'ain Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Minkulli syai'in yudhik min syarri kulli nafs au 'ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar lewat mulut. Keluar yang, Keluar yang ada di mata. Keluar yang ada di mata. Keluar yang ada di kepala. Keluar semuanya dengan izin Allah. <tuh>. Oke cukup cukup Apa yang Ibu rasakan sekarang? Apa yang dirasakan sekarang Bu? Agak lega dok Badannya enteng Iya Kepalanya masih berat dok. Uh, ibu ada siapa aja di situ? Maaf. Ada bapak, suami, ada anak. Uh, saya mau minta tolong. Siapa yang bisa bantu? Bapak. Bapak. Bapak. Halo, assalamualaikum pak. Bapak, iya, bapak tolong duduk. Oh, bapak dia di sebelah. Tolong duduk di belakang ibu pak. Belakang pak. Oke, okay. Bapak letakkan dua tangan Bapak di pinggang Ibu. Letakkan di pinggang, agak ditekan, terus dorong pelan-pelan, dorong sampai ke tengkuknya, sampai ke tengkuk. Lakukan berulang-ulang, silakan. Bismillahi arkik, min kuli sheikh yaudzik, min syari kuli nafsin atau ainin pahsudin, Allahu yashfiq. Bismillahi arkik keluar sisa-sisa yang masih ada di badan ini keluar lewat mulut dengan izin Allah. Bismillahi arkik, min kuli sheikh yaudzik, min syari kuli nafsin atau ainin pahsudin, Allahu yashfiq. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syaitan, min min syirik, kulli nafsin min syirik, min syirik, min syirik, min syirik, pundaknya syirik, min syirik, Keluar yang ada di tengkuk, yang ada di pundak, yang ada di kepala, keluar lewat mulut dengan izin Allah. Bismillah arkih min kulli syai'i yudhiq. Min syarri kulli nafsin au aynin hasidin. Allahu yasfiq. Bismillah arkih. Bismillah arkih min kulli syai'i yudhiq. Min syarri kulli nafsin au aynin hasidin. Allahu Oke okay, cukup Sekarang Bapak tolong tepukkan kepala Ibu di atasnya, di tengah-tengah Tepuk, tepuk Pak Satu aja Tepuk Pak, tepuk, tepuk, tepuk, tepuk, tepuk, tepuk Keluar yang ada di mulut, keluar yang ada di kepala Keluar yang ada di kepala Tepuk pak. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di mata. Keluar yang ada di mata. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'i yu'zik. Min syarikul li nafsin awainin hasidin. Allahu yashfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pak. Tepuk pak. Tepuk pak. Bismillahirrahmanirrahim kunik li syai' yudzik min syar kulli nafsin au 'ainil hasidin Allahu yashfik bismillahirrahmanirrahim keluar yang ada di mata kanan keluar yang ada di mata kanan keluar yang ada di belakang kepala yang ada di belakang telinga yang ada di tengkuk keluar lewat mulut dengan izin Allah Bismillahirrahmanirrahim. arkih, min kuli shayi şey min kulli nafsin, ainin hasidin. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. min, kulli şey min kulli nafsin, atau ainin hasidin. Allahu yashfiq, bismillahi arqiq, bismillahi arki. min kulli min nafsin ainin hasidin, Allahu yashfiq, bismillahi arki. keluar semuanya dengan izin Allah, keluar semuanya dengan izin Allah, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Yeah. Oke, okay. cukup pak? Alhamdulillah Sekarang Bapak tolong pegang tengkuk Ibu kayak gini Pegang gini Terus Bapak pijet kayak gini An -an -an. Pijet. Ah, ya. Ya. Keluar yang ada di belakang ya. kepala Keluar yang ada di tengkuk Keluar lewat mulut Keluar yang tertahan di leher Bismillahi arkik, min kulli shayi yudik, min shari kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik, Bismillahi arkik, min kulli shayi yudik, min shari kulli nafsin atau ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillah, kulli min shari kulli 'ainil hasidin yashfik. Oke, okay, cukup. Alhamdulillah. Bismillah. Ibu, silakan minum dulu. <coughs> Alhamdulillah Apa yang ibu rasakan sekarang? Agak enteng dok Alhamdulillah Kepalanya masih berat tak bu? Udah gak begitu Tapi masih? Dikit Sebelah mana? Uh. Oh situ okay. Sebelah kiri Sebelah kiri Ayo pak bantu lagi pak Tepuk lagi pak yang di sebelah kiri itu Pak keluar yang masih ada di kepala keluar lewat mulut keluar yang masih ada di kepala keluar lewat muntah atau sendawa bismillah hiarki yu'zi min syarri nafsin awainin hasidin allahu yashfiq bismillah sekarang tolong tepukan lagi di bahunya pak kiri kanan pak. Di pundaknya kiri kanan. Keluar yang masih ada di tengkuk, yang ada di pundak, yang ada di dada Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'ziq Min syarri kulli nafsin aw'aynin hasidin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'ziq Minsharriku li nafsin awainin hasidin Allahu yasfiq Bismillahi arkik Oke okay, cukup Alhamdulillah sekarang tolong tepukkan pinggangnya Pak maaf di di tulang ekor itu Pak di bawah yang dekat dekat pantat itu Pak ah, Bapak Pak <tuh> puk Keluar yang bersembunyi di tulang ekor Yang ada di tulang belakang Yang ada di pinggang Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i yu'zik Min nafsin awainin hasidin Allahu bismillah Bismillahirrahmanirrahim Keluar semuanya keluar yang bersarang di rahim yang bersarang di rahim yang membuat perdarahan yang bersarang di rahim yang membuat perdarahan keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa bismillahirrahmanirrahim kulli syai'iyudzik min syarri kulli nafsin aw 'ain hasidin Allahu yashfik, Keluar yang ada di Rahim Keluar yang ada di Rahim Keluar yang ada di Rahim Yang membuat perdarahan Okey Bapak Sekarang tolong tekan di pinggangnya itu Tengah-tengah pinggangnya itu Tekan terus dorong sepanjang tulang belakangnya Sampai ke tengkuk Dorong sampai ke tengku keluar sisa-sisa yang masih ada yang bersembunyi di tulang belakang yang bersembunyi di tulang belakang keluar lewat mulut bismillahirrahmanirrahim kulli syai' yu'dzik min syarri bismillahirrahmanirrahim Bismillah, arkih. Min kuli syaitan azik. Min syari kuli nafsun atau ainin hasad. Inallah yasfiq. Bismillah, Alhamdulillah. Oke, cukup. Ibu perutnya jadi enteng nggak sekarang, Bu? Enteng dong. Alhamdulillah. tadinya perutnya perutnya keras, Bu. Nah, sekarang perut keras, dong. keras. Sekarang udah enteng, Bu. Agak lembek. Nah, alhamdulillah. Bagaimana perasaan ibu sekarang? Udah udah enteng doh. Enteng ya. Perasaan ibu. Masih sedih tidak bu? Udah enggak oh, dok Alhamdulillah. Ah, bayangan hitam di mata ibu masih ada? Masih dok. Masih ya. oke. Okay. Sekarang, Ibu letakkan tangan kanan Ibu di mata kanannya. Letakkan, Bu. Tempelkan, ya. Ibu. Dibetulkan dulu mukenanya, Bu. Maaf, letakkan tangan kanan di mata ya. Ibu, pejamkan ya. mata Ibu dua-duanya. Ibu, pejamkan mata Ibu dua-duanya. Sekarang, Ibu berdoa kepada Allah, Bu. Ibu berdoa kepada Allah. Ya. Allah ada di atas, Bu. Ibu beray ya Allah, hilangkanlah bayangan hitam ini dari mata saya. Ibu minta kepada Allah seperti itu, Bu. Ya, ya. dalam hati aja. Dalam hati aja, oke. Okay. Nah, sekarang Ibu usap-usap mata kanannya. Putar-putar telapak -putar tangannya, Bu. Putar-putar telapak -putar tangannya. diputar diputar putar putar putar sambil berdoa dalam hati ya Allah hilangkanlah bayangan hitam ini dari mata hamba putar putar putar dorong ke mulut dorong ke mulut dorong ke mulut dorong ke mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah lakukan berulang-ulang Bu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يرى الذين كفروا أن السماوات توال كانت رتقا ففتحناهما ففتحناهما ففتحناهما ففتحناهما ففتحناهما ففتحناهما ففتحناهما فَفَتَقْنَهُمَا فَفَتَقْنَهُمَا فَفَتَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّا شَيْءٍ حَيِّنَ فَلَا يُؤْمِنُونَ فَكَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ قَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ فَكَشَفْنَا أَن کیыватьPointة Active فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِجُ قَلِّبُ اللَّهُ لِيْلَ وَالنَّهَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبرَ تلّئُلِي لَبْصَرِ فَكَشَفْنَا أَن کی Slack فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ الله قَلِّبُ اللَّهُ لَيْلَ وَالنَّهَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عِبْرَ تلئُلِي لَبْصَرِ okay, Ah, sekarang lihat lagi, Bu. Masih ada enggak, Bu? Masih, Dok. Masih? Iya. Dia enggak ada berubah sama sekali, Bu. Iya. Oke. Okay. وَقَدِبْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِلِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُلِهِ لَلَّذِينَ آحَةٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَب العالمين لا شريك له وبذلك ومرت وأنا أول المسلمين وقد ابنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورة وينزل عليكم من السماء ما ألي طهراكم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسربت به الأقدام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 لا شريك له وبذلك أمرت وعنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب أنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ما به فَاتَّقَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْكَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك المسلمين Apa yang Ibu rasakan sekarang? Enteng, Dok. Bayangan hitamnya masih ada? Masih. Masih, oke. Okay. Nah, sekarang gini saya jelaskan ya. Iya. Yeah. Itu yang di matanya, yang di pandangan Ibu itu Kemungkinan yeah. itu medis, Bu. Kemungkinan itu medis. Yeah. Itu kalau di dalam istilah medisnya disebut floaters. Floaters, float float itu yang mengapung. Floaters itu sesuatu yang terapung yang kayak meng... gitulah kira-kira. Jadi gejalanya itu di pandangan kita itu seperti ada Bintik hitam atau abu-abu, Seper, atau seperti benang, atau seperti uh, garis, ge, apa garis berlekuk atau lurus, dia gitu. atau kayak sarang laba-laba, atau ada juga pasien yang uh, mengeluhkan itu seperti lingkaran cincin, katanya. Tapi rata-rata tuh, kayak gitu tuh, bentuknya lurus atau lonjong, apa berlekuk gitu. Uh, atau sarang laba, seperti yang Ibu jelaskan tadi, tuh. Nah, tapi yang sarang, sarang laba, labanya sama yang benang hitamnya itu udah hilang, dok. Iya, mm. iya, udah oke. Jadi, itu secara medisnya disebut floaters Bu. Rashan bisa mendeskripsikannya dengan apa saja. Kayak Ibu tadi kan, Ibu bilang bentuknya agak manjang, ada matanya, ada sayap. Iyalah <laughs> itu sih, tadi saya biarkan aja Ibu jelaskan kayak gitu. Itu yang yang ya. yang kami fahami sebagai dokter itu sebenarnya floaters. Floaters itu biasanya masalahnya ada di dalam uh, cairan mata. Jadi bola mata kita. Hmm. Yeah. Bola mata kita tuh Bu dia kan bulat gitu ya eh, bagian depannya bagian depan itu kan ada lensa ada lensa, kemudian ada eh, pil terus ada iris ya terus bagian dalam, bagian belakang mata yang nempel ke tengkorak kita itu itu sarap mata yang disebutnya retina, terus ada uh, sarap eh, namanya nervus optikus itu yang nyambung ke dalam otak nah di dalam bola mata itu isinya cairan bu namanya cairan vitreus cairan isinya bola mata kita tuh nah kalau ada masalah di situ bu cairan itu kan normalnya bening cairan itu tuh normalnya bening yeah. uh, entah karena faktor usia misalnya itu ada masalah di cairan itu sehingga dia tidak bening lagi gitulah kira-kira sederhananya ya sehingga itu yang nampak dalam hmm. penglihatan kita tuh kayak bayang-bayang hitam atau abu-abu atau ada pola-pola tertentu atau salah sarang laba-laba dan kita dan kita tahu itu bukan di mata kita Terus karena kita kucek-kucek itu nggak hilang dia dia tuh ada karena dia ada di situ di dalam cairan bola mata itu atau karena yeah. atau karena masalah pada retina bisa karena masalah pada retina dan yang lainnya itu nah kalau itu jin <laughs> Kalau itu jin bu, harusnya ketika kita rukia yeah. tadi dia keluar, dia hilang. Kalau dia keluar terus hilang bayangannya gitu. Ini kan tidak enggak, enggak ada perubahan yeah. karena makanya saya semakin yakin saya, berarti itu beneran floaters. Floaters artinya itu medis, yeah. bu. Jadi saran saya yeah. setelah rukia ini, ibu sebaiknya yeah. konsultasi ke dokter spesialis mata ya. Yeah. Nah biar diperiksa bu, biar cepat ketahuan apa sebabnya. Biasanya sih karena ya. faktor usia, bu. Karena faktor usia biasanya. Hmm. Tapi ada penyebab lainnya itu banyak, bu. Itu dokter spesialis mata lah yang paling paham. Oh iya, ya, ya. bu ya? ya. Nah, semoga Allah mudahkan. Tapi kalau ya. yang tadi ibu jelaskan ibu sering mimpi buruk, terus mudah sedih, ada gangguan emosi mungkin, ada gangguan ibadah mungkin. Kan hmm. tadi belum saya sempat saya tanya itu benar ya ibu ada gangguan yeah. non medis ada ada non medisnya ibu nih yeah. nah itu yang tadi ibu muntah itu kan setelah yeah. muntah ringan pikirannya jadi tenang plong rasanya kan dan nah ya itu karena non medisnya mm. sudah pergi dengan izin Allah Allahualam tapi ibu ada medis mm. juga gitu nah yang medisnya ini yang di mata ibu itu nanti ibu berobatnya lebih lanjutnya ke dokter spesialis mata ya bu ya Hmm. Ya, ah, iya, Alhamdulillah. dasar iya, dosa ke iya. itu, nada ke tukang herbal bu, tidak bisa dia. <laughs> iya. Ibu ter mata keahlinya ya. Iya, ah, ya? Iya. Oke, okay. cukup ya bu. Iya, cukup, iya. Alhamdulillah. Semoga Betul. Allah jaga ibu dan keluarganya sehat selalu. Bapak, terima kasih atas bantuannya, mm. mbaknya juga terima kasih. Mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,